Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya Soleh, masih di Fatih Channel. Kali ini kita akan membahas, bertalian dengan hukum mancing ikan. Saudara sekalian, pada dasarnya menyakiti binatang itu adalah perbuatan dosa. Binatang apapun, gitu. tanpa alasan syarat, maka perbuatannya adalah dosa. Begitu juga dengan ikan ikan kita sakiti itu tentunya dosa bagi kita ikan karena takutnya sama manusia saking takutnya sama manusia ketika dia terkena hail oleh manusia dia ikan bela-belain sampai bibirnya robek karena saking takutnya sama manusia jadi kalau mungkin bisa ngomong pokoknya biar Mulut saya robek, yang penting saya enggak ketangkap sama manusia. Dia sekuat tenaga untuk melepaskan diri sampai giginya robek, karena saking takutnya sama manusia. Nah, itu kan perbuatan yang dosa itu. Kalau kita lakukan seperti itu, itu dosa, gitu ya. Nah, jadi menyakiti binatang hukumnya adalah dosa, termasuk ikan sekalipun. Cuman, apabila perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan manusia, itu hukumnya menjadi boleh. Memancing ikan, meskipun menyakiti ikan, tapi jika dipergunakan untuk menghidupi anak istri kita, untuk kita makan ikannya, itu lain persoalan. Itu hukumnya menjadi boleh. Bahkan lebih dari boleh, tatkala untuk menghidupi keluarga, itu bisa menjadi pahala, tatkala menghidupi keluarganya. Jadi, bagi para nelayan, misalkan, atau pemancing dimanapun yang tujuannya untuk dimakan, kita nggak ada lauk pauk nih. Tidak ada duit, ya. Ke sungai lah, ke laut lah, nyari ikan dapat dimakan. Alhamdulillah, bahkan itu jadi ibadah gitu ya. Meskipun perbuatan itu menyakiti ikan, tapi digunakan untuk kemaslahatan itu menjadi boleh hukumnya, tetapi... Apabila tujuannya adalah hanya untuk kepuasan, kepuasan ya kepuasan diri gitu ya. Jadi kalau tenaga ikan, apa kalau orang sudah bilang nataran, nataran, set gitu ya, narik ikan itu kok hatinya itu puas terasa gitu ya. Nah itu lain lagi persoalan. Itu dosa itu. Nah, saya juga nggak setuju bagi para pemancing-pemancing yang suka dilepas lagi, itu ngapain gitu? Itu tujuannya pasti hanya untuk kepuasan dan itu dosa hukumnya. Jadi lebih baik kalau mancing itu ya udah dimakan aja hasilnya gitu ya. Jangan udah kena, udah disakitin, kita lepas lagi. Banyak juga yang kalau kecil itu biasanya dirilis lagi gitu ya. Yang ikannya masih agak kecil, ah kita rilis lagi katanya. Itu kalau menurut saya itu lebih baik kita makan aja. Dirilis lagi nanti biar gede katanya. Siapa yang jamin setelah kena sama pancing kita, dia masih hidup. Bisa sampai gede. Bisa jadi terus mati setelah kena sama pancing kita kan seperti itu, jadi ya udah kita manfaatkan saja. Kalau dimanfaatkan lagi lain lagi persoalannya. Nah, jadi mancing yang hanya untuk kepuasan, untuk kepuasan diri, bukan untuk kebutuhan dia, itu hukumnya dosa, nggak boleh. Jadi kalau menurut saya mulai sekarang, kalaupun buat konten mancing Kemudian kita hobi mancing, ya udah itu untuk kebutuhan saja dimakan, jangan untuk jadi kepuasan. Kalau untuk kepuasan diri kita, kesenangan diri kita dengan apa namanya menyakiti ikan, itu kan sama dengan menari di atas luka. Ikannya sakit, kita senang, kan seperti itu. Nah ini saudara sekalian bertalian dengan hukum mancing itu boleh apabila untuk kemaslahatan kita, untuk kebutuhan kita dan menjadi tidak boleh alias dosa hukumnya apabila itu dilakukan hanya untuk kepuasan diri kita saja terima kasih, semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh